Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa jemuhin amma ba'du Yang saya hormati Bapak Ahmad Rizal, selaku fasilitator hari ini Yang saya banggakan Bapak Ibu, Guru, peserta Pelatihan hari ini seluruh Jawa Timur Insya Allah hari ini akan disampaikan materi, Pak Rizal adalah pendidikan yang membedakan, yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Untuk kegiatan pelatihan yang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa oleh Pak Heru, yang ketiga adalah penyampaian materi oleh Pak Rizal, yang terakhir adalah penutup. Penutup ini nanti ada diskusi dan tanya jawab baik dari Pak Rizal ataupun dari peserta. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Pak Heru untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, mari kita mulai dengan berdoa agar acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing, mulai. kita selesai. Eh, terima kasih, Pak Heru, atas waktunya untuk memimpin dua kali ini. Acara menginjak acara berikutnya adalah pemaparan materi oleh Pak Ahmad Rizal selaku fasilitator hari ini. Untuk waktu dan tempat Pak Rizal dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Yus untuk pertemuan kali ini. Saya akan membahas tentang materi pendidikan yang memerdekakan dan juga profil pelajar Pancasila Oke. untuk itu saya minta Pak Yus untuk mempresentasikan slide PPT-nya sudah kita lihat ya Bapak dan Ibu untuk sudah sudah. sudah Pak, sudah Ya, baik. Saya akan mulai bisa di tunjukkan di slide yang kedua, Pak Yus. Oke. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai filosofi pendidikan Ki Ajar Dewantara. Nah, Ki Ajar Dewantara ini menjelaskan mengenai tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu adalah filosofi pendidikan dari Ki Ajar Dewan Sampai sini ada pertanyaan untuk Bapak dan Ibu. Untuk Bu Siti, mohon di-onkan videonya Bu ya, biar bisa terlihat teman-temannya. Iya Pak. Iya. Oke, okay. Kalau gitu saya lanjutkan ke slide yang ketiga Silakan Pak Yus okay. Di slide yang ketiga ini ada sebuah pertanyaan yaitu Peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Mungkin ada Bapak dan Ibu yang bisa membantu saya Mungkin belum mampu menjawab Sesuai capaian belajar yang diharapkan Baik Bu, untuk slide yang keempat Pak Yus Nah ini tadi jawaban untuk tambahan dari Bu Siti tadi ya Tentunya jawaban yang untuk tadi memiliki banyak faktor masalah Bu namun, salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian, ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Jadi, sesuai dari filosofi Ki dewan dawar tadi, ya Bu, ya. Dan yang kedua, pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak saya lanjut ke slide, slide selanjutnya. Apa? Oke, slide selanjutnya Pak Yus. Oke, untuk slide yang kelima ini adalah pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Next Pak Yus. Nah ini ya, ada empat poin ini. Yang pertama adalah merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali bisa juga disebut sebagai teaching at direct level. Untuk poin yang kedua, pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Yang ketiga, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian. Tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Untuk poin yang terakhir adalah, bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan di Ajar Dewan Turo dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Maka kita dapat melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik kita nantinya. Okay. Slide yang ke-7. Nah, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal yang pertama yang harus Bapak-Ibu lakukan Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan itu? Saya hey, Pak Mungkin ya, untuk menerapkan pendekatan ini Kita harus mengetahui beberapa karakter dari Peserta didik dulu nah, Kalau nanti karakternya sudah kita ketahui Maka pembelajaran akan lebih mudah Itu pendapat saya Mungkin teman-teman ada ya, berikan tambahan, uh, menge Mengetahui sumber daya ala alam sekolah atau sesuai dengan kontekstual. Okay. Jawaban yang sudah tepat untuk Bapak dan Ibu. Untuk itu saya tayangkan slide selanjutnya yaitu slide yang ke delapan. Bisa Bapak-Ibu perhatikan. Nah, jika Anda merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik itu sendiri. Lanjutnya Pak Yus. Nah, di sini ada profil wajar Pancasila ya Bapak dan Ibu. Mungkin gambarnya bisa di... Tengahin sedikit Pak, biar kelihatan oke biar kelihatan ya Bapak dan Ibu. Oke, di sini profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, di sini terdapat enam dimensi Dengan penjabaran elemen masing-masing Nanti dimensinya Dari gambar yang hijau tersebut ini adalah Mandiri, yang biru ini adalah Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia Untuk yang warna ungu ini adalah Berkebinekaan global Selanjutnya adalah gotong royong Lalu yang Ungu, gambar lampu ini adalah Kreatif, serta bernalar kritis Nah, untuk penjabarannya bisa dibuka slide selanjutnya pak Yus. Nah ini ya ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini ada lima poin. Yang pertama adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Itu untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antarbudaya, budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, serta berkeadilan sosial. Selanjutnya untuk dimensi gotong royong ada tiga, yaitu kolaborasi, kepedulian, serta berbagi. Untuk yang keempat adalah mandiri, yaitu pemahaman diri dari situasi serta regulasi diri. Dimensi yang kelima adalah bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dan merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Yang terakhir adalah kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta yang terakhir adalah memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif dan solusi permasalahan. Itu adalah ringkasan dimensi dari dan elemen profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Pak, bagaimana profil pelajar Pancasila ini dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Oke. Okay. Next Pak, oke okay. ini ya bisa lihat di gambar PPT-nya. Yang pertama adalah budaya sekolah itu berkaitan dengan iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah. Untuk poin yang kedua adalah intrakurikuler, yaitu muatan pelajaran, kegiatan ataupun pengalaman belajar. Yang ketiga ada proyek pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar yang terakhir adalah ekstrakurikuler yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Untuk materi pada kali ini yang sampai yang saya sampaikan sampai sini untuk selanjutnya adalah pertanyaan diskusi yang bisa didiskusikan nantinya oleh Bapak dan Ibu. Slide yang terakhir Pak Yus yang ke-13 Nah, untuk pertanyaan diskusi, ini ada tiga pertanyaan yang saya buat Bapak dan Ibu. Nanti saya sampaikan, bacakan ke kalian. Yang pertama adalah, apa yang Anda ketahui mengenai filosofi pendidikan menurut Kiajar Dewantara? Dan jelaskanlah. Yang kedua nanti adalah, apa profil pelajar Pancasila itu? Dan yang ketiga adalah bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran. Nah dari ketiga soal tersebut silakan Bapak dan Ibu diskusikan dan kita bahas sama-sama nantinya. Uh, Bapak Ibu silakan berkelompok untuk menuliskan ketiga pertanyaan dari Pak Rizal. mungkin baru soal nomor satu dulu apa yang bapak ibu ketahui mengenai filosofi pendidikan menurut Kiajar Dewantara mungkin ada yang bisa menjawab silakan saya Pak Rizal coba menjawab silakan Mbak Yus Oke. Uh, filosofi pelajar uh, filosofi pendidikan oleh Kiajar Dewantoro itu ter kalau saya melihat mulai dari SD sampai SMA itu ada dari SD ya terutama SD itu ada di bed anak-anak itu ada tiga ada kalimat ketiga tutur Handayani sebenarnya ada tiga kalimat itu engar tulodo yaitu yang berarti bahwa guru di depan memberi teladan tulodo atau memberikan contoh dan menjadi panutan bagi peserta didik yang kedua mangun karso, ing di matio tengah bangun-membangun karso semangat yang berarti ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah peserta didik maupun orang lain guru harus bisa membangkitkan atau membangun semangat membangun motivasi, membangun niat membangun kemauan dalam diri orang lain atau peserta didik yang ketiga, Tutmuri Handayani, yaitu guru ketika berada di belakang harus memberikan semangat atau dorongan demi kemajuan siswanya. Nah, itu Pak Rial. Ada tanggapan dari Bapak dan Ibu? Dari jawaban Pak Yus, Pak Sudahaman? Sepertinya sudah sangat lengkap, Pak, menurut saya. Oke, saya rasa cukup jawaban dari Pak Yus, cukup bagus. Ya, saya kira juga aman. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, mungkin ada yang mau bantu menjawabnya, yaitu mengenai apa profil pelajar Pancasila itu. Mungkin Pak Eru atau Bu Siti, silakan. Saya, disana. Pak. Saya monggo, Pak. Nah, apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu? Ya, profil pelajar Pancasila itu adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai hubungan -nilai -nilai Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Itu pendapat saya. Mungkin sekali, dari teman-teman ada masukan yang tepat. sudah... Bagus Pak Ero. Untuk pertanyaan yang terakhir yang ketiga, bagaimana profil pelajar Pancasila dapat diterapkan dalam pembelajaran? Ini yang belum Bu Siti. Nah. Ya Pak. Ya Bu. Profil pelajar Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan melalui kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler. Di situ kan dalam pembelajaran intrakurikuler kan ada tugas mandiri. Kalau dalam ekstra Kurikulum misalkan ada gotong royong dan ada yang, yang lainnya juga teman, -teman di situ. Saya kira semua sudah diterapkan di sekolah. Itu dari saya Pak. Mungkin ada pendapat Tidak. yang lain. Saya, sudah ada pendapat lain mungkin untuk Bu Siti? Tidak ada Pak. Sama. Oke oke aman. aman. Untuk pertanyaan diskusi, saya rasa jawaban Bapak dan Ibu semua sudah hampir mendekati dari jawaban yang benar dan untuk penutup materi kali ini mungkin ada ice breaking biar tidak biar tidak apa ya, tidak bosan. Nah, monggo mungkin dari Bapak dan Ibu yang ada piket ice breaking silakan positif monggo. Ya, terima kasih, Pak. Untuk ice breaking kali ini kita coba untuk menyebut untuk menggabung kalimat jadi nyambung kalimat kalimat yang pertama nanti saya tunjuk bapak ya kita bisa melanjutkan kalimat berikutnya setelah itu bapak mulai untuk pak ya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan airu siapa sih lanjutnya jadi yang akhirnya ya bu ya yang mulanya Ya menyenangkan. Menyenangkan. Hari ini saya sangat senang karena pembelajaran hari ini semau berakhir. <laughs> Menyenangkannya awal Akhirnya menyenangkan ya juga. Menyenangkan, ya. Iya. Tadi saya mulai dari menyenangkan ya. Iya. Ya. ya menyenangkan ya. Saya, saya, saya Ah, Monggo, Pak Yus Pak Yus dulu. Menyenangkan adalah salah satu indikator untuk filosofi pendidikan yang memerdekakan Oke, berarti yang selanjutnya, yang terakhir adalah memerdekakan Memerdekakan Memerdekakan siswa-siswa kita dari pelajaran yang sebelumnya Oke. Seperti gitu ya Bu Siti ya? Iya. Parital. Oh Berarti saya belum. Oh sebelumnya. Oh iya ya, Bu. Sebelumnya saya sudah berkoordinasi dengan kelompok saya untuk menyampaikan materi ini. Oke, nah, mungkin dari ya. itu saya ya Bu ya. Kita Pak. Untuk materi kali ini mungkin sampai di sini saja. Semoga ilmu yang saya sampaikan kepada bapak dan ibu bisa diimbaskan ke teman-teman yang lain. Oke. Untuk kali ini saya tutup dan saya kembalikan ke Pak Yus. Oke. Terima kasih Pak Rizal untuk materi hari ini. Insya Allah sangat berkesan dan bisa kami terima dengan baik. Untuk hmm, itu hmm. kita akhiri dengan membaca doa kafaratul kafaratul majelis bersama-sama untuk menutup materi hari ini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 20 menit tahu ero